Menu yang selanjutnya adalah menu video conference. Ini adalah fitur terbaru yang ada di e-learning madrasah, di mana kita bisa membuat room atau membuat tempat untuk bertemu atau meeting secara daring online. Untuk membuat daring ini, kita klik saja buat room virtual meeting, dan kemudian kita tentukan tanggalnya berapa kita akan melaksanakan virtual meeting. Contoh tanggal 24, kita mulai di jam 8, dan kemudian kita bisa ketikkan nama virtual meetingnya dan kemudian kita generate virtual meeting tersebut. Untuk membuka virtual meeting ini, kita klik saja join ini. Dan kemudian kita bisa menginvite atau mengundang banyak murid di dalam virtual meeting ini dengan cara klik ini, dan kemudian kita bagikan linknya, link dari aplikasi meeting ini. Caranya, kita klik ini aja, copy, dan kemudian nanti kita akan kopikan di WhatsApp atau di grup lainnya. Setelah kita kopikan link tadi, maka tahap selanjutnya adalah kita akan bagikan di forum WhatsApp. Misal saya buka dan saya akan bagikan di forum Duta IT MTS 5 Serang. Kita klik paste saja dan kemudian kita bagikan. Kita tinggal menunggu respon. Anak-anak membuka forum chat ini atau bisa kita jadwalkan. Nah, di Telah masuk. Saya dalam <susat> video atau malah anggota Ayuh. lah bu anggota eh barang nah, baju mantel, kalah ngaku di sini Ayuh. ini mana mana lagi duduk di sini jadi kalah dan untuk mengakhiri video ini kita tinggal elefan klik ketik apel dan kemudian apabila kita ingin memberikan komentar, kita klik ini adalah jaringan komputer Apa? klik enter maka secara otomatis chatnya akan lari atau masuk ke dalam seluruh peserta video conference, atau apabila kita akan Lambaikan tangan atau mengacungkan tangan kita tinggal klik saja ini. Dan apabila kita ingin membreakdown peserta pelatihan menjadi beberapa layar kita klik ini. Kemudian di sini apabila kita ingin kayak ini kan? full screen kita klik ini. Dan atau ingin exit screen Kita klik ini Di sini ada beberapa menu Di antara manage quality video Kita bisa Kualitas video yang ada di sini Kemudian Kita bisa live streaming Dengan aplikasi ini Bisa melalui Facebook video Atau melalui Youtube dan lain sebagainya Kemudian apabila kita ingin Merecord Pertemuan kita, kita bisa klik Start Recording, kemudian apabila kita ingin men-share, record yang telah kita buat di Youtube, kita klik ini. Kemudian apabila kita ingin memblurkan My Background, kita klik ini. Setting, Speaker, dan View Shortcut. Apabila kita ingin mengakhiri video ini, kita tinggal klikin aja, tombol merah. Dan kita akan secara otomatis leaving dari Meeting di room virtual e-learning madrasah.